Allah, Allah, Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'ana hudan lin-nas wa bayinatin minal huda wal furqan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'd. Hadirin wal hadirat jamaah salat maghrib yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Uji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita. Di mana Alhamdulillah berkat rahmat dan karunia dari Allah Subhanahu Wa Taala sampai saat ini paling tidak kita masih termasuk bagian dari hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang senantiasa mengedepankan ketaatan, ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam kesempatan ini khususnya melalui salat maghrib berjamaah yang kemudian dilanjutkan dengan ta'lim ini tentunya kita senantiasa berharap mudah-mudahan apa yang kita lakukan dari amal soleh dari amal kebaikan kita betul-betul nanti akan menjadi pemberat untuk timbangan amal kebaikan kita saat di mizan di hadapan mahkamah Allah Subhanahu Wa Taala. Waghalaudin salat maghrib yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu Taala dalam kesempatan kali ini saya akan menyampaikan masalah yang ada kaitannya dengan <coughs> Amalululuguru, fil ibadah, amal-amal hati, dan pengaruhnya terhadap ibadah yang kita lakukan terkait dengan hal ini. Imam Ibn Taymiyah atau Syekhul Islam, ibadah U'taymiyah, beliau pernah menyampaikan terkait dengan makna ibadah secara umum. Beliau mengatakan bahwasanya ibadah itu maknanya secara umum adalah. Ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah min qawlin aw fi'lin zahirin wa batinin. Kata beliau bahwa ini maksud dengan ibadah secara umum adalah ibadah itu merupakan sebutan atau istilah likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah untuk segala sesuatu yang dicintai dan diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala Min qawlin aw Baik bersifat perkataan ataupun juga perbuatan Zahirin wa batini, Yang zahir dan juga batin Sehingga dalam hal ini Beliau membagi ibadah itu kepada dua bagian secara umum Ada ibadah zahir, ada ibadah batin sehingga kata beliau dalam sebagian pernyataannya, bahawasanya bahwasanya kata beliau, setiap ibadah itu memiliki amal yang zahir dan juga memiliki amal yang bautin ya. Kalau dalam konteks sholat misalnya, berarti amal zahirnya adalah gerakan dan ucapan kita dalam sholat gitu kemudian amal batinnya adalah khusus, ikhlas dan lain sebagainya kemudian beliau juga menegaskan kepada kita terkait dengan urgensi daripada amal batin ini atau amal hati ini, atau amal kulub ini kata beliau bahwasannya kulu a'malin zahiratin la takunu salihatan wala makbulatan illa bi salahi a'malil qulub kata beliau bahawasanya setiap amal yang dohir, yang nyata baik terkait dengan amal yang dilakukan oleh anggota badan kita atau yang dilakukan oleh lisan kita, maka semua amal itu la takunu salihatan walamakbulatan amal tersebut tidak akan pernah sempurna, tidak akan pernah ideal dan maksimal bahkan kata beliau, la takunu makbulah, tidak diterima illa bisalahi kecuali dengan memaksimalkan amal yang dimana amal itu dilakukan oleh hati kita maka oleh karenanya kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran betapa pentingnya amalul ini, amal-amal yang dilakukan oleh hati kita, sehingga ketika kita melakukan ibadah, kalau kata Imam uh, Syekh, uh, ya, kalau kata Syekh Yusuf Al Qardouwi itu, ketika kita melakukan ibadah itu tidak hanya suryan, wasak, gitu, tidak hanya sekedar dohir, nampak terlihat saja gitu akan tetapi dalam hal ini betul-betul dibarengi dengan amal hati yang ada dalam hati kita. <tik> Hadirin wal hadirat, jamaah salat Maghrib yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara amal hati yang paling penting dan berkaitan dengan ibadah yang pertama dan utama yakni ibadah salat, tentunya adalah amal hati yang bernama khusyuk ya mungkin kita akan mengatakan bahwasanya khusuh itu bukan hal yang mudah ya tentunya tidak ada yang mengatakan mudah terkait dengan khusus ini akan tetapi juga tidak lantas kita mengatakan bahwasanya karena khusuh dalam sholat itu sulit kemudian kita tidak berupaya maksimal untuk menjadikan hati kita khusuh saat sholat karena khusuh di dalam sholat ini menjadi hal yang penting Maaf saya banyak mengutip perkataan Syekhul Islam Imam Ibnul Ta'imiah ya. terkait dengan urgensi daripada khusus di dalam salat ini beliau mengatakan termasuk juga yang sependapat dengan beliau adalah Imam Ibnul qayyim al Jauziah termasuk juga dalam hal ini dalam hal ini para ulama salaf dan juga khalaf banyak yang sepakat dengan beliau bahkan maksudnya terkait dengan masalah hukum daripada khusyuk di dalam sholat. Gitu. Beliau menyampaikan bahwa khusyuk di dalam sholat itu sampai kepada derajat wajib hukumnya khusyuk di dalam sholat. Gitu. Saking pentingnya khusyuk di dalam sholat supaya bobot sholat kita itu betul-betul bernilai berbobot di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu. Ya. Sehingga dalam hal ini bahwasanya ketika misalnya husuk itu dihukumi wajib di dalam sholat, berarti ketika kita tidak berupaya untuk husuk, kita lalai atau melalaikan, membiarkan hati kita tidak khusyuk saat sholat, maka dikhawatirkan sholat kita, sholat termasuk yang Allah sebutkan dalam apa? Dalam surat al yang wailul musallimnya itu. saudara al ya, wailun lil musallin gitu. Walaupun di dalam ayat itu dijelaskan bahwasannya wailun lil musallin al-azimahum, sahun. Ya. sahun kalau secara umum maknanya adalah lalai, termasuk hatinya malawung. Walaupun di lanjutan ayat tersebut dijelaskan bahwasannya sahun itu adalah al-ladhinahum ansalatim sahun al-ladhinahum yurau'un wa tapi dalam sebagian tafsiran dijelaskan memang bahwasanya yang dimaksud dengan sahun melalaikan waktu sholat sehingga dibiarkan berlalu begitu saja tanpa ada uzur syar'i tapi secara umum makna sahun itu adalah lalai, waklah istilah sunda yang malawung termasuk hatinya malawung berarti tidak khusyuk saat kita melaksanakan sholat kata beliau bahwasanya khusyuk ini wajib di dalam sholat, sehingga ketika sholat kita tidak dibagi dengan khusyuk maka dalam ini dikhawatirkan sholat kita termasuk kepada golongan orang yang sholat tapi celaka gitu. kemudian beliau menyampaikan dalil, kenapa sholat khusyuk di dalam sholat menjadi sangat penting, bahkan beliau berani menghukumi wajib terkait dengan apa namanya khusus di dalam salat ini? Beliau mengemukakan firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat Al-Baqarah ayat 45. Ayat kata Allah Subhanahu Wa Taala: "Was-tainu sabri was-salah". Jadilah kalian meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu Wa Taala melalui sabar dan salat. Kemudian Allah melanjutkan firman-Nya dalam ayat ini: "Wainna hal kabiratun illa ala al-khāshīn." Dan kata Allah, sesungguhnya sholat itu akan terasa teramat berat, gitu. akan terasa amat berat sholat itu, illa al kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Nah kemudian kata beliau, kata uh, Syekhul Islam Imam Ibn beliau menjelaskan terkait dengan ayat ini, Yaqulu Allahu bayinan wa jahad wahada yaqadi zama ghir al Kata beliau dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan dan ayat ini mengisyaratkan bahwasannya orang yang sholatnya tidak khusyuk gitu. Itu madmum, madmum itu tercela paling tidak. Orang yang salatnya tidak khusyuk itu madzmum tercela. Wa annaha la illa alal khashiyin, fa ghairul khashiyin takunu kabiratan Sehingga kata beliau, kemudian firman Allah illa alal khashiyin, salat itu akan terasa sangat berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Maka kata beliau, orang yang terasa berat saat mau melaksanakan salat, maka dalam hal ini kata beliau, hampir bisa dipastikan dia itu tidak akan khusyuk saat salatnya gitu saat melaksanakan salat. Sebelum salat saja dia sudah merasa berat melaksanakan salat. Sehingga dalam hal ini sangat memungkinkan dan sangat boleh jadi ketika melaksanakan salat di benaknya mungkin terpikirnya adalah yang penting, saya sudah melaksanakan sholat. Kalau zuhur, 4 rakaat, maghrib, tiga rakaat, biasanya begitu. Setelah itu selesai, sehingga sangat boleh jadi. Begitu selesai sholat, maka yang terucap dari lisannya adalah alamin sudah melaksanakan sholat, sudah terbebas dari kewajiban. gitu Padahal ciri khas hamba Allah yang beriman itu, ketika dia selesai melaksanakan ibadah, maka seharusnya dia merasa khawatir hatinya khawatir bukan karena sudah melakukan maksiat, khawatir bukan karena sudah melakukan keburukan tapi khawatir jangan-jangan ibadah yang barusan dilakukannya itu salat yang barusan dilakukannya itu tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala sehingga terkait dengan hal ini Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kata Allah subhanahu wa ta'ala waladhina atau maa yu'tun yu'tun ma atau wa wajilatun dan orang-orang yang beriman, yang telah mempersembahkan sekuat tenaga apa yang bisa mereka persembahkan. Apa yang bisa mereka lakukan saat sholat semaksimal mungkin. Tapi ternyata tetap hati mereka itu wajilah, khawatir, takut gitu. Sebagai contoh misalnya Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail. Ketika beliau diperintahkan oleh Allah untuk membangun Ka'bah beliau berdua melaksanakan perintah Allah itu akan tetapi beliau masih berdia berdua masih tetap berdoa kepada Allah minna alim. beliau berdua masih ber, apa namanya masih berdoa seperti itu? padahal yang beliau lakukan itu adalah ketaatan beliau melaksanakan perintah Allah membangun Ka'bah berdua dengan Nabi Ismail tapi beliau berdua tetap berdoa robbanqbal Min gitu. ini menunjukkan bahwasanya ciri hamba Allah yang beriman itu ketika dia melaksanakan ibadah begitu selesai melaksanakan ibadah kita gitu adalah hal ini sesungguhnya bukan merasa Alhamdulillah sudah terbebas dari kewajiban lah tapi seharusnya dan idealnya dia merasa khawatir, tapi bukan khawatir karena sudah melakukan maksiat. Bukan khawatir, jangan-jangan ibadah yang dilakukannya itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga terkait dengan ayat yang tadi. Allah diina yuqtunama atau wa kolubuhu majilatun. Aisyah pernah bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Sallam. Kata Aisyah, Ya Rasulullah, kenapa wahai Rasul, hati mereka itu khawatir dan takut? Ahum yasriku? Apakah mereka itu pernah mencuri? Ahum yasrobuna al khomro? Apakah mereka itu pernah minum khomr? Itu. Ayat zunun? Ataukah mereka itu barangkali pernah berzina? Kata Rasulullah Sallallahu Sallam, Ya bintahabibakrin. Kata Rasulullah. Tidak, wahai putri Abu Bakar. Mereka itu adalah orang yang soleh. Mereka itu adalah orang yang senantiasa komitmen dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, senantiasa sigap dan siap melakukan ketakwaan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kenapa tuh mereka itu khawatir? Kata Rasulullah, Hum ya khawfuna min alla yutaqabbala minhum. Mereka khawatir dan takut kalau ibadah yang sudah sekuat tenaga mereka lakukan itu Khawatir ternyata tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala Akhirnya terkait dengan hal ini juga Ada saya tidak berani mengatakan hadis ya belum ditahkik Katakan saja sebuah nasihat lah Bahwasanya ada empat hal yang bisa membuat seseorang itu celaka Yang pertama ia selalu mengingat-ingat kebaikan yang pernah dilakukannya bahkan membicarakannya kepada orang-orang dan dihitung-hitungnya gitu. Padahal ibadah yang dilakukannya yang diingat-ingatnya bahkan dibicarakan pada orang lain bahkan dihitung-hitung gitu itu belum tentu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua bahwasanya orang tersebut seringkali melupakan keburukannya dosa dan kekeliruannya gitu. padahal keburukan dosa dan kekeliruannya yang pernah dilakukannya tidak akan pernah hilang pasti catatannya ada di sisi Allah subhanahu Wa ta'ala yang ketiga bahwasanya ketika seseorang itu dalam masalah duniawi dia melihat pada yang di atasnya sehingga karena dia selalu melihat pada yang di atasnya maka ia tidak pernah sanggup dan mampu mensyukuri anugerah Allah yang ada di tangannya dan sudah dianugerahkan kepadanya gitu kalau istilah sunda ma, dia hanya bisa bilang ah batur ma' ah urang mah batur ma' ah urang mah gitu maka kalau seperti itu Dijamin sulit untuk bisa bersyukur dalam masalah duniawi. Tapi kalau dalam masalah ketaatan, ia selalu melihat pada yang di bawahnya. Kalau seperti itu, maka yang muncul adalah ujub. Maka ujub itulah yang akan merusak juga amal ibadah kita. Maka dalam hal ini, ya. ini semua tentunya adalah bagian dari amal perbuatan yang memang dilakukan oleh hati itu dalam hal ini <Sessizuk> maghrib yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kemudian juga uh, Syekhul Islam Imam Ibn Taymiyah beliau mengutip firman Allah Subhanahu Wa Taala ketika menjelaskan betapa pentingnya khusus di dalam salat bahkan beliau membuat atau mengata hukumnya wajib ada firman Allah Subhanahu Wa Taala kata Allah Subhanahu Wa Taala Nah, di dalam surat al-mu'minun ya, yang menjelaskan tentang bahwasannya orang-orang mukmin yang memiliki kriteria yang disebutkan dalam surat al mukminun di awal-awal sekitar 8 ya, 8 kriteria maka mereka akan menempati surga firdaus ya. di antara kriteria yang Allah sebutkan yang harus dimiliki oleh orang mukmin ketika ingin menempati surga Fir'daus kata Allah Subhanahu Wa Taala adalah Al-ladzina hum fi salatihim khashiun itu di ayat ketiga kalau quran misalnya Al-ladzina hum fi salatihim khashiun mereka orang-orang yang akan menghuni surga Fir'daus itu adalah Al-ladzina hum fi salatihim khashiun Ya, ini orang-orang yang saat mereka itu melaksanakan sholat, maka bukan hanya gerakan dan ucapan saja. Kalau hanya gerakan dan ucapan saja, itu sholatnya hanya dalam versi fikih saja. Kalau sholat dalam versi fikih memang seperti itu. Para fukoha menjelaskannya. sholat sholatu hiya akhwalun wa af'alun mukhtatahatun bitakbir wa mukhtatamatun bitaslim, begitu salat dalam konteks fikih adalah ucapan dan gerakan yang diawali dengan takbir kemudian diakhiri dengan salam. Kalau hanya sebatas itu, maka kita hanya akan mendapatkan bahwasanya salat kita sah. Tapi berikutnya adalah atau pertanyaan berikutnya, setelah kita mendapatkan salat kita itu sah, apakah juga salat kita berbobot di sisi Allah Subhanahu wa taala? Nah, maka untuk masalah bobotnya nanti dulu. Kita harus melihat hati kita saat kita melaksanakan salat malaw atau Khusyuk. Kalau khusyuk, maka tentunya dalam hal ini kita berharap salat kita berbobot, bernilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan, kalau kata Syekh Sya'rawi, beliau mengatakan bahwasanya kalau ada orang yang dia tidak nyadar saat memulai sholat bahwa dia sedang memulai sholat. Begitu selesai sholat, juga dia tidak nyadar bahwa belum lama dia sudah melaksanakan sholat. Atau barusan dia sudah melaksanakan sholat. Artinya, dari awal sampai akhir dia melawang sholatnya. Maka kata beliau dipastikan, sholatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau misalnya masih gegebegan, kata beliau gegebegan itu misalnya, saya eh, sedang sholat, kemudian berupaya untuk usul lagi. Gitu. Maka itu masih memungkinkan kata beliau ya, untuk diterima. Maka terkait dengan ayat ini beliau juga menjelaskan bahwasanya kata beliau ya, di sini katakan. Wahsbarah Allah Subhanahu Wa Taala, Bahwasanya kata beliau melalui ayat ini Allah menginformasikan kepada kita bahwasanya mereka itulah yang sholatnya khusu itulah yang akan mewarisi surganya Firdaus, yang akan menapati surga Firdaus. Wa annahu Nah kata beliau ini menunjukkan bahwasanya berarti yang tidak khusyuk di dalam sholat yang tidak khusyuk di dalam sholatnya maka berdasarkan ayat itu mereka tidak akan mewarisi surga firdaus gitu padahal surga firdaus itu surga yang paling tinggi kata rasul, kalau kalian meminta surga kepada Allah, maka mintalah surga firdaus gitu. karena surga firdaus adalah surga yang paling tinggi, tidak ada yang lebih tinggi dari surga firdaus itu kemudian kata beliau wadallah ala wujubi hadha Kemudian kata beliau, maka ini menunjukkan bahwa yang namanya khusyuk di dalam sholat ini wujud wujud wajib hukumnya gitu dalam hal ini. Kemudian juga dalam hal ini nanti uh, saya katakan ada salah seorang sahabat yang mengatakan bahwasannya ini sahabat sahabat Khutayifah. Beliau mengatakan bahwasanya awalumayyqilu min hadi <Türkiye> ummah al-khusyuk. Gitu. Kata beliau, "Kenapa khusyuk ini juga menjadi urgent, menjadi penting, bahkan hukumnya adalah wajib?" Karena yang pertama kali hilang dari umat ini, kata beliau, adalah khusyuk. Kata beliau, "Yang pertama kali hilang dari agama kalian adalah khusyuk saat sholat." Sholat maha iya, gerakannya iya, ucapannya iya, tapi sayang hatinya malah khusyuknya tidak ada. Gitu. Kemudian kata beliau bahwasanya wakhiru matab kildo dan yang terakhir kali akan apa namanya hilang dari agama kalian itu adalah sholatnya kalau dalam bahasa lah sholat ini rasul telah menjelaskan dalam hadis lain kata rasul maaf selalu lupa teks arabnya yang artinya itu bahwasanya sendi-sendi ajaran Islam itu akan dilabrak oleh umat Islam satu demi satu gitu akan dihilangkan oleh umat Islam satu demi satu akan dilanggar oleh umat islam satu demi satu gitu. kemudian kata beliau yang pertama kali akan dilabrak oleh umat islam adalah hukum islam itu dan yang terakhir kali akan ditinggalkan oleh umat islam adalah sholat gitu. dan sehingga kata beliau kalau diibaratkan sholat itu bagi setiap orang yang beragama islam untuk keberagamaannya sholat itu kalau diibaratkan ibarat pegangan terakhir kalau pegangan terakhirnya sudah tidak ada ya sudah gitu. dia sudah bukan Muslim lagi gitu. karena pegangan terakhirnya pun tidak ada gitu, dalam hal ini. Sholat tidak ada gitu, dalam hal ini. Yang terakhir kali diharapkan paling tidak ya sholat gitu. Makanya, dalam ini ketika Rasulullah SAW menjelang wafat, yang Rasulullah SAW wasiatkan pertama kali, Rasul sebutkan apa sholat kan begitu ya umati-umati asolat asolat gitu dalam hal ini. sehingga dalam hal ini bahwasanya kalau misalnya seseorang sudah berani melalaikan sholat nauzul na maksudnya meninggalkan sholat ya sudah agama dia hancur dari dirinya islam tidak akan pernah hancur karena allah subhanahu taala telah menjaminnya tapi yang jadi masalah adalah siapa diantara kita yang berani menjamin keislaman putra dan putri kita Siapa yang berani menjamin bahwasanya putra dan putri kita itu akan senantiasa komitmen dengan nilai-nilai Islam? Ya. Atau misalnya kalau kita lihat di sebagian masyarakat mungkin majelis taalib, seberapa banyak generasi muda atau putra-putri kita saat kita pergi ke majelis Taklim kemudian mereka juga ikut? Atau mungkin kita yang tidak mengajak mereka? Atau mungkin mereka diajak tapi tidak mau? Kalau untuk kita sebagai orang tuanya mungkinlah tidak terlalu. Khawatir, misalnya, ke masjid. Insya Allah, ya, ke masjid Stalin. Ta Alhamdulillah, masalah. tapi untuk generasi kita. Gitu dalam ini. Dan kita tidak pernah tahu kapan kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya kita belum bisa dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala di saat kita belum bisa memastikan bahwa putra-putri kita itu akan senantiasa istiqamah komitmen dengan nilai-nilai Islam, maka tentunya dalam hal ini harapan terakhir kita setelah wafat waladun akan sangat sulit rasanya untuk bisa kita dapatkan. Maka oleh karenanya Hadirin wa hadirat jamaah salat maghrib yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu kembali sendiri Pak Wak <tuh> usuk merupakan bagian dari amal hati, di mana ini sangat urgent dan penting ya gitu, dalam hal ini, terutama dalam konteks sholat gitu dalamnya. Karena memang sholat kan amal yang pertama kali dihisab gitu. Bahkan dalam sebagian penjelasan dikatakan bahwasanya ketika sholat kita dihisab, kemudian alhamdulillah tentunya kita berharap sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka seluruh amal kita yang lain selain sholat diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau ternyata saat Amal yang pertama dan utama ini salat kita dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata salat kita ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka seluruh amal yang lainnya pun akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karenanya ya, menurut hemat saya bahwa tentunya salat ini harus menjadi perhatian yang utama bagi kita bukan hanya gerakan dan ucapannya saja akan tetapi khusyuknya di dalamnya tentunya Baiklah, mari kita lihat apa yang dimaksud dengan khusyuk di dalam salatnya Maksudnya mudah-mudahan dengan adanya definisi yang dijelaskan oleh para ulama terkait dengan khusyuk di dalam sholat ini kita bisa mengukur diri kita gitu. Selama ini sholat kita sudah khusyuk atau sedang belajar untuk bisa khusyuk di dalam sholat ini atau memang masih malauin sholatnya gitu. Terkait dengan apa namanya al di dalam sholat ini imam ibnu Hajar Beliau mengatakan bahwasannya khusyuk di dalam salat kata beliau taratan yakunu Bahwasanya khusyuk di dalam salat ini terkadang menjadi bagian dari perbuatan hati di mana ketika khusyuk di dalam salat menjadi bagian dari perbuatan hati berarti maknanya adalah ada rasa khawatir dan takut dalam hati kita saat kita melaksanakan salat ketika hati kita khawatir takut saat melaksanakan salat maka kata beliau harus ada dampaknya terhadap gerakan dan ucapan kita apa dampaknya kata beliau wa min badan as-sukun Ya'ani ketika mengucapkan ucapan sholat, membacakan bacaan sholat, maka tidak keburu-buru membacakannya, mengucapkannya. Tartil kalau membaca Al-Qur'annya. tidak Qur'ana tartilah. Gitu dalam hal ini. Kemudian kalau dalam gerakannya tidak keburu-buru, maknanya adalah tumanina. Gitu dalam gerakannya, gerakan salatnya sehingga dalam hal ini ada sebuah pernyataan Nabi SAW atau sabda Nabi SAW ketika ada salah seorang sahabat yang mengatakan kepada Rasul, ya Rasul sipulan ketika salatnya mengusap-usap dagunya, jenggotnya ketika salat. Kemudian Rasulullah sallallahu mengatakan Lau atil khulub, atil arkan. Gitu. Kalau memang hati dia itu khusyuk saat salat, niscaya anggota badannya pun akan khusyuk. Maka dalam hal ini bahwasanya khusyuk di dalam salat itu melibatkan dua hal. Yang pertama adalah merupakan modal utama atau merupakan apa namanya? fondasi mana yang berikutnya adalah sebagai buah daripada pondasi itu. Sehingga dalam hal ini ketika sholat hati kita harus ada rasa khawatir, takut gitu. Sehingga dengan demikian dalam hal ini diharapkan nanti anggota badan kita pun akan tuma'ninah saat melakukan gerakan-gerakan sholat. Gitu. Sehingga kalau dalam hadis dikatakan terkait dengan tuma'ninah ini. Ada empat gerakan salat atau empat rukun salat di mana tuma menjadi rukun padanya. Yang pertama adalah apa? Ruku. Kemudian yang kedua adalah i'tidal. Yang ketiga adalah sujud. Yang keempat adalah duduk di antara dua sujud. Maka, maka dalam hal ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam teks hadisnya menjadikan empat rukun ini tumak ninah di dalamnya menjadi rukun dari rukun tersebut gitu. Sumarfa' hatta ta'tadila ka iman Kalau dalam hadis lain hatta tatma'inna qa'iman ka Kemudian kalau misalnya eh sumarka'a tarka'a mutmainnan atau muqtadilan. Kemudian kata Rasul rukulah sampai memang lurus. Kemudian berdiri sampai lurus, sujud dan seterusnya kita gitu, dong. Sehingga dengan demikian bahwasanya tuma'ninah dalam empat rukun ini menjadi apa namanya rukun bagi rukun tersebut. Karena Rasul pernah mengatakan kata Rasul bahwasanya eh uh, orang yang paling buruk dalam pencuriannya adalah saat eh, ketika ia mencuri saat ia salat gitu Kemudian para sahabat kaget, bagaimana mungkin orang sedang sholat itu mencuri. Kemudian kata para sahabat, ya Rasul, bagaimana mungkin orang sedang sholat mencuri. Kata Rasulullah, orang yang dikategorikan mencuri sedang sholat adalah orang yang tidak menyempurnakan rukunya, tidak menyempurnakan yang tidak alanya, tidak menyempurnakan sujudnya, dan juga tidak menyempurnakan duduk di antara dua sujudnya. Seperti itu menjadi bagian yang harus ada ketika ruku yang tinggal sujud dan duduk di antara dua sujud gitu, maka dalam hal ini bahwasanya kata Imam Ibn Rajab eh, Nya Ibn Hajar gitu. Su, apa namanya, khusyuk itu hatinya ada rasa khawatir, takut, kemudian berdampak pada gerakan anggota badan saat sholat, yakni sukun tenang, tertib gitu ya Tartil kalau misalnya e, bacaannya gitu dalam hal ini Kemudian dalam hal ini kalau apa namanya Ibnu Rajab al-Hambali beliau mengatakan bahwa khusyuk itu adalah khusyuk di sholat aslhu khusyuk al-qalbi wahwa inqisaruhu lillahi wakhuwuhi faidha kas al-qalbu khasat al-jawari kulluha. gitu kata beliau yang dimaksud khusyuk dalam salat itu Cikal bakalnya dan modal utamanya adalah harus khusuk dulu hatinya. Khusuk ul-qalbi gitu. Apa yang dimaksud dengan khusuk qalbi saat itu adalah kata beliau in kisaru lillah wa gitu. Bahwasanya khusyuk hati di dalam salat itu inkisaruhulillah ya ketundukan dan kepatuhannya kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala takut khawatirkan azab Allah Subhanahu wa taala kemudian beliau mengatakan alqulub al gitu kalau seandainya hatinya khusyuk maka dalam hal ini Anggota badannya pun akan ikut khusus, sehingga dengan demikian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah beliau mengatakan bahwasanya khusus itu akan melibatkan dua hal ini: hatinya dengan anggota badannya, hatinya takut khawatir, kemudian anggota badannya adalah dia tertib itu Tidak keburu-buru, tidak kegesa gesa bacaannya juga bacaan selalu tartil gitu dalam hal ini. Sebab kalaupun misalnya bacaan mau dipercepat ya bisa saja. Terlebih kalau yang misalnya panjang nafasnya alhamdulillah ya kan bisa digeredegkan sesuka gitu. Terlebih misalnya kalau sedang tarawih. Dulu kalau di kampung saya dulu itu. Fatihah itu selesai dalam satu satu nafas imam tersebut Gitu. Bahkan di satu daerah saya pernah ikut tarawih padahal tarawihnya 23. Tapi kalau tidak salah sekitar 10 atau 15 menit gitu selesai 23 rakaat itu. Ya. Kalau Fatihah terdengar dolinnya doang. <gulau> kalau pindah-pindah rukun terkenal ter terdengar barnya doang. <gulau> Sehingga begitu selesai tarawih itu ya Alhamdulillah, kakek itu ada pegal dan harus dipijitin. Gitu. Padahal ketika itu ya masih cukup muda usia saya, tapi lumayan gitu. Ngejar-ngejar imam, capek juga gitu. Hal ini. Sehingga maksudnya itu tadi bahwa ketika kita belum mampu menjadikan sholat sebagai bagian dari kebutuhan hidup kita, kemungkinan akan seperti begitu. Yang penting selesai, sudah melaksanakan perintah, sudah melaksanakan kewajiban, terbebas dari dosa. Ya, perkataan terbebas dari dosa belum tentu terbebas dari dosa. Kalau sholatnya seperti itu, bagaimana mungkin bisa terbebas dari dosa? Gitu. bacanya tidak tartil gerakannya tidak tertib, tidak tumanina, gitu dalam hal ini. Kalau diukur dengan da, apa namanya e, masalah khusus ini, tentunya dalam hal ini ya, akan sangat sulitnya untuk bisa mendapatkan bahwasannya dalam hal ini sholatnya berbobot atau diterima di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. maka dalam hal ini? Dengan definisi seperti itu, sudah banyak definisi yang dikemukakan oleh para ulama, gitu. Tapi saya mencoba untuk memunculkan definisi itu supaya kita bisa mengukur. Paling tidak, maksudnya bahwa ketika kita melakukan gerakan sholat dengan Tuan Nina bacaannya tartil, maka paling tidak kita bisa berharap besar bahwa ketika itu sholat kita sedang khusyuk sebab jaminan dari para ulama bahwa ketika hati kita husu maka gerakan kita pun akan ikut husu sehingga logikanya kalau gerakan kita tidak husu tidak tumanina gitu bacaannya juga tidak tartil itu menggambarkan bahwa hati kita sedang tidak husu hati kita sedang resah gelisah ingin segera selesai ingin segera keluar dari sholat gitu sehingga dalam hal ini para ulama juga menjelaskan terkait dengan ibadah secara umum ya ketika dikaitkan dengan halawatul iman gitu bahwasanya seseorang dia akan bisa merasakan bagaimana manisnya iman ketika ketika ia sedang melaksanakan ibadah kemudian dia mencoba untuk agak lama durasi waktunya saat melaksanakan ibadah itu Beti ketika dia semakin bertahan durasi waktunya lebih lama lagi saat melakukan ibadah maka kata para ulama saat itulah ia akan sedikit-sedikit bisa merasakan bagaimana manisnya iman, bagaimana nikmatnya iman atau paling tidak kata para ulama kalau kita sanggup bertahan atau mencoba lebih lama lagi durasi waktunya saat beribadah berarti dalam hal ini, ketika itu disadari atau tidak kita sedang merasakan manisnya iman, kita dalamnya. sehingga kita bisa mengukur, selama ini ketika kita beribadah, seringnya atau keseringannya kita penasaran, ingin mencoba sampai sejauh mana diri kita bertahan kalau ibadah kita agak diperlama durasi waktunya, atau memang kita sering kadinya ingin memangkas waktu sehingga lebih cepat selesai dalam melaksanakan ibadah itu gitu. Oke dalam hal ini itu semua adalah akan sangat bergantung pada kondisi hati kita tentunya, sehingga nanti kita lihat misalnya ya, kita masuk ke sini saja dulu nah, cara kita coba lihat caranya supaya bisa khusus maksudnya walaupun nanti sebenarnya ada derajatnya, khusus itu derajatnya ada tingkatan tingkatannya, tapi mudah-mudahan kita agak segera masuk ke sini saja dulu bagaimana upayanya supaya Hati kita ini bisa husu, ya. para ulama menjelaskan <coughs> supaya hati kita bisa husu dalam rangka membimbing, melatih supaya hati kita itu bisa husu. Di antaranya adalah kata para ulama, itu hmm. nah. kata beliau yang pertama adalah antah doa kata beliau supaya bisa melatih hati kita khusyuk ketika kita mau melaksanakan salat, maka posisikan salat itu di dalam hati kita, kita merasakan, kita hadirkan. Kita fokuskan, kita rasakan bahwa sholat yang kita laksanakan pada saat itu Merupakan sholat yang terakhir bagi kita Artinya, kalau sholat itu sholat terakhir bagi kita Berarti di waktu sholat berikutnya, kita tidak berkesempatan lagi untuk sholat Sehingga dengan demikian, semakin kita merenungi bahwa sholat itu adalah sholat terakhir Terus diharapkan kita akan berupaya untuk memaksimalkan sholat tersebut, sehingga kalaupun memang betul itu adalah ditakdirkan oleh Allah sholat terakhir bagi kita dan tidak berkesempatan lagi untuk waktu berikutnya kita sholat, maka berarti kita sudah husnul khotimah ya, mengakhiri hidup kita. Gitu. Jangan sampai, misalnya, dalam hal ini ketika sholat itu kita buru-buru ya ketika kita salatnya buru-buru maka perasaan ini dipastikan tidak ada sehingga dalam sebuah hadis dikatakan bahwasannya kata para ulama soli salatan muaddaa gitu salatlah kalian seperti hanya bahwa salat itu sebagai salat yang terakhir bagi kalian sebagai salat yang wada'an gitu salat yang terakhir bagi kita sehingga kalau misalnya, terus ditanamkan dalam diri kita, setiap kali kita sholat, bahwa sholat itu adalah sholat yang terakhir bagi kita, maka diharapkan kita akan memaksimalkan semuanya kita akan memaksimalkan bacaannya sehingga tartil, kita akan memaksimalkan gerakannya, sehingga kita tumak ninah saat melaksanakan sholat itu, gitu hadirkan kemudian, kata para ulama, yang kedua juga upaya kita yang harus kita lakukan saat kita sholat adalah kata para ulama Taala ta wa Kata para ulama bahwa saat kita sholat dari mulai menjelang sholat maka dicoba dirasakan dihadirkan bahwa memang Allah betul-betul melihat kita saat kita sholat. Kita betul-betul menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Dan memang di hadisnya seperti itu yang pernah saya dapatkan bahwa ketika seseorang itu sholat maka Allah betul-betul berada di hadapannya. Tapi ketika dia malawung dalam sholatnya maka Allah beranjak darinya. Maka dalam hal ini bahwasanya kata para ulama coba dihadirkan dalam diri kita. Oleh karenanya maka kalau misalnya ketika saya di Mesir kalau misalnya imam itu mau memimpin sholat, maka beliau selalu mengingatkan kepada makmumnya sebelum memulai sholat itu. Di samping apa namanya sawwosufukum atau ista'u gitu. Selain itu mereka mengingatkan ista'hduru, ista'hduru, alhamdulillahihi fi qulubikum. Yang artinya adalah bahwasanya coba kalian hadirkan keagungan Allah dalam hati kalian saat sholat gitu. Ini supaya memang untuk melatih, membimbing. Supaya memang hati kita tidak malawu gitu. Sedang sholat, sedang menghadap yang maha kuasa gitu. Sehingga dalam hal ini, misal ya Ketika misal kita menghadap orang yang menurut kita itu ya di atas kita strata sosialnya gitu. Dalam, presiden lah gitu. Kita menghadap presiden gitu dalam hal ini mungkin dalam hal ini ketika kita mau masuk saja, gitu dalam hal ini ini terlepas daripada, pastinya ada penjaganya, ketika bisa diizinkan saja ketika mau melangkah masuk ke tempatnya saja, mungkin kita sangat berhati-hati kalaupun pintunya tertutup, mungkin membuka pintunya pun akan hati-hati Gitu. ketika misalnya sudah masuk, mungkin ditutup lagi, menutupnya pun akan hati-hati ketika mau duduk saja, mungkin walaupun dipersilahkan, mungkin kita akan berhati-hati, ketika disuruh berbicara ada perlu apa, mungkin bicaranya pun tidak akan sembarangan, akan hati-hati bicaranya juga itu menghadap sesama manusia apalagi logikasenya apalagi kalau misalnya kita menghadap zat yang maha kuasa raja di raja penguasa segalanya gitu dalam ini seharusnya ya, lebih diutamakan dan lebih dimaksimalkan upaya kita gitu takbiratul ihramnya gitu dari mulai takbirat bahkan dari mulai wudhu gitu dari mulai wudhu sehingga kalau misalnya bicara masalah Ikhom salat di Al-Qur'an kan tidak ada perintah salat yang menggunakan if alu atau i'amalu, tapi pasti kata yang Allah gunakan adalah akimu salat, ya akimu salat. Kalau diterjemahkan ya sebenarnya akimu salat bukan lakukanlah salat, tapi dirikanlah salat. Mungkin agak nyambung atau tegakkanlah salat gitu. Kemudian, juga kalau di hadis, misalnya, Rasul tidak mengatakan misalkan ketika bicara masalah sholat itu tiangnya agama, Rasul tidak mengatakan "faman amilaha", tapi Rasul mengatakan "faman akomaha". Atau Rasul juga tidak mengatakan "faman faalah, tapi menggunakan akoma yukimu". "Faman akhoma", barang siapa yang menegakkannya, menegakkan sholat berarti dia sudah menegakkan agamanya. Gitu, nah, para wakaf mengatakan bahwa yang dimaksud dengan "yakomatul itu dimulai dari wudhu, wudhunya dengan wudhu yang sempurna, atau isbagul wudhu. Gitu, kalau dalam konteks hadis itu, isbagul wudhu itu bukan hanya kalau misalnya. <tuh> Maaf, membasuh muka, misalnya, tidak hanya sebatas, misal, terkadang kalau budak letik itu, begini, memang ini bagian dari muka. Tapi kalau misalnya diukur dengan teori bahasa, yang dimaksud dengan wajhun, Allah menyuruh faksi lujhakum, yang dimaksud dengan muka itu batasannya dari mulai tempat tumbuh rambut ke atasnya, ke bawahnya sampai akhir dagu, ke sampingnya sampai telinga, itulah wajhun. Gitu maka dalam, dalam konteks fikih para ulama dalam ini yang maksud dengan isbagul wudhu tidak hanya dalam hal ini, yang penting sudah basuh muka ini bagian diruka, tapi disempurnakan semuanya. tangan juga tidak hanya sampai sikut saja, tapi dilebihkan sedikit dan seterusnya. itulah isbagul wudhu sunnahnya dilakukan, makruhnya ditinggalkan sunnah itu yang maksud dengan isbagul wudhu gitu. makanya dalam hal ini wudhu itu kuncinya sholat gitu. sehingga kalau wudhunya tidak sah Ya, jangan pernah bertanya salat kita diterima atau tidak, sahnya saja enggak. Kan begitu. Maka berawal dari wudhu, Sempurnakan terlebih dahulu wudhunya, isbagul wudhu Setelah isbagul wudhu, yang dimaksud dengan iqamatus salat baru nanti. Ketika dia mau melaksanakan salat, tidak langsung takbiratul ihram, tapi juga mencoba untuk menghadirkan perasaan, keseriusan, kesungguhan bahwa memang dia menghadap yang Maha Kuasa bacaannya tartil, gerakannya tumakninah, khususnya juga ada. Itulah yang dimaksud dengan iqamatus salat gitu. Maaf waktu waktunya juga di awal, tidak di akhir-akhirkan. Ya. Waktunya di awal, tidak menjelang gitu, dalam hal Ini Dilengkap. itu yang dimaksud dengan iqamatus salat gitu. Ada khususnya di dalamnya gitu. dan mungkin itu yang Paling berat kita rasakan kita makanya dalam hal ini para ulama mencoba menjelaskan kepada kita cara supaya kita bisa melatih apa namanya eh, hati kita bisa khusus saat dalam sholat ini gitu. Nah kemudian juga kata para ulama bahwasanya nah, untuk supaya hati kita itu bisa khusus saat sholat, kata beliau yang juga harus kita usahakan adalah. Nah, Hmm. bahwasanya kita harus mampu merasakan dalam diri kita terkait dengan kalau misalnya kita malawung dalam sholat, maka akan menjadi kerugian bagi kita gitu. sehingga dalam hal ini Ketika kita merasakan bahwa ketika kita malaweng dalam sholat, maka kita akan mendapatkan kerugian walaupun sholat. Gitu dalam hal ini, maka diharapkan itu semua akan mendorong kita untuk apa namanya e, bisa khusyuk di dalam sholat. Sehingga terkait dengan hal ini, Imam bin Kayim beliau mengatakan kata beliau irji ila nafsika terkait dengan kondisi kita kata, dalam sholat. Gitu kata beliau irji ila nafsik wuntur ila uyubihah. Gitu kata beliau. Coba kamu kembali pada dirimu saat kamu Ini melihat diri kita. Kata beliau, undur ila uyubiha. Coba kamu lihat aib-aib yang ada pada dirimu. Gitu. Tentunya dalam hal ini, ini adalah bagian juga dari muhasabah. Gitu. Ketika kita jarang muhasabah, tentunya kita akan sulit untuk bisa melihat apa yang menjadi aib kita. Misal, maaf. Kalau kita mencoba misalnya melihat diri kita, kekurangan diri kita Dari mulai bangun tidur tadi malam Sampai saat ini Kira-kira apa yang menjadi kekurangan diri kita Kalau misalnya tidak pernah memuhasabahnya Mungkin akan sangat sulit ya. Misal kalau diri saya sendiri misal, Saya bisa bisa menyebutkan Tadi malam saya tidak sholat malam Misalnya bisa menyebutkan Kemudian misalnya tadi malam Misalnya saya tidak sempat misalnya bahwa setelah bangun misalnya dalam hal ini untuk membaca Al-Qur'an misalnya dan seterusnya. Ketika dalam ini ketika memuhasabah kita rajin memuhasabah, kita akan bisa mengetahui. Tapi kalau misalnya kita tidak rajin memuhasabah diri, maka akan sangat sulit untuk bisa melihat kekurangan diri kita. Sehingga dikhawatirkan kalau kita tidak pernah memuhasabah diri, maka perjalanan hidup kita akan kita menganggapnya tidak ada, apa namanya? tidak ada kekeliruan Tidak ada kekurangan Sehingga ketika seperti itu Maka akan sangat sulit Ketika kita masuk di dalam sholat pun Kita akan sangat sulit untuk bisa melihat Betapa banyaknya aib dan kekurangan kita Sehingga paling tidak Ketika kita mengetahui Betapa banyaknya aib dan kekurangan kita Paling tidak Di dalam ibadah yang paling puncak Dalam ibadah yang paling utama Dalam ibadah yang paripurna Ibadah sholat kita memaksimalkan diri di situ kita hadirkan hati kita hadirkan Allah subhanahu wa taala karena tidak ada jarak yang paling dekat antara hamba dengan Robnya kecuali sedang dalam keadaan kan begitu ya kata Rasulullah SAW. Walaupun mungkin dalam konteks eh, apa namanya eh, kondisinya mungkin ada yang menjelaskan bahwasanya ketika sujud sehingga dianjurkan ketika sujud memperbanyak apa namanya doa begitu dalam hal ini bahkan sebagian mengatakan bukan di sujud akhir saja di setiap sujud memperbanyak doa tapi di dalam hati tidak terucap. Sebab kalau terucap berarti nanti akan berbenturan dengan bacaan salat. Sebab bacaan salat itu ibadah. gitu. Ada bacaan khusus di mana tidak boleh membaca bacaan lain selain bacaan yang dicontohkan dan direkomendasikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika kalaupun berdoa berarti di dalam hati gitu. Baiklah, hadirin walaupun jamah salat maghrib yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebenarnya masih ada beberapa apa namanya sub lagi yang belum tersampaikan gitu ya mohon maaf terkait dengan e, tingkatan khusyuk, kemudian jenis-jenis hamba Allah dalam konteks khusyuk ini seperti apa? Kemudian apa dampaknya terhadap salatnya? Apakah salat tapi dia berdosa ataukah salat tapi nanti dihisab ataukah salat kemudian dia betul-betul diterima atau seperti apa? Kalau berangkat dari apa namanya? konteks khusyuk ini, maka akan dilihat dari jenis khusyuknya saat salat. Imam bin Qayyim menyebutkan ada lima jenis khusus dalam sholat dan itu berdampak pada kualitas sholat kita yang kita lakukan. Terima maaf karena waktunya sudah habis ya, Indonesia barangkali. Untuk sementara barangkali ini saja yang bisa uh, saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. ya mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa. Memperbaiki kondisi hati kita, membersihkan dan menjernihkan kondisi hati kita, sehingga paling tidak kita terus, tidak bosan-bosanya melatih hati kita untuk bisa husu di dalam salat. Karena ketika kita husu di dalam salat, kita besar harapan bahwa setelah selesai salat, bukan hanya saat salat saja anggota badan kita husu, tapi ketika selesai salat pun anggota badan kita akan husu, terjaga, dan terpelihara sesuai dengan firman Allah. Apa al salata inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kurang lebihnya mohon maaf. Aqulu qawli wa astaghfirullah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, itu yang pertama, yang kedua, bendera yang tadi diklaim sebagai bendera Hizbut Tahrir itu adalah bendera Rasulullah saw. alaihi wasallam. Hadisnya jelas. Anit Nih Abbas raayatu sallallahu alaihi wasallam saudah wali wauhu abyad. Saya enggak usah ya, Insya Allah ya. Oh, artiin. baik. Ah, baik, terima kasih.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 Suhid suci, bendera panji nabi, tanamkan dalam hati, kibarkan tinggi. Tidakkah hati kita sakit Ketika kalimat Tauhid Kalimat yang agung dan suci Yang menjadi jantungnya Keimanan umat Islam Saat ini Kalimat itu